Waduh, badanmu kok panas sekali? Bu Joko! Bu Joko! Bu Joko! Bu Joko! Bu Joko! Bu Joko! bra, <laughs> bra. <laughs> <laughs> <laughs> Ada apa, Bu? Bu Joko punya es? Anak saya panas sekali. Sabar, ya, ya Bu. Pakai autan dong. Apa? Pakai autan dong. Apa? Pakai autan dong. Apa? Apa? Eh, goblok! Udah wangi, tahan sampai pagi. Untuk bayi anyway, dan anak-anak, Produksi tonton BAGS. Kaya, minta yang paling enak. Ini kacangku. Apa ini? Eh tunggu dulu. Apa ini? Eh tunggu dulu. Oh gampang ganti sama tiga oh, no. Nah Nyanyi, baru enak. Sensinya mana? tekan tombolnya. Sariawan ya, kok dia aja Sariawan, saya kan rajin makan. Baikon, jaminan mutu. Cepat, cepat. Pasti belum dikasih. Baikon, jaminan mutu.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 Istimewanya, simboli paling higienis, membersihkan, membersihkan, membersihkan, membersihkan, membersihkan paling bersih. Eh, kok, pakai itu lagi? Indomie, Indomie, Indomie, Indomie, jaminan mutu Indomie, Indomie, Indomie, Indomie, Indomie, Saatnya anda minum Baigon jaminan mutu Kira-kira pamanmu pengen apa ya? Oh, ya, klang Oh iya, terus pengen apa lagi? An, Thermorex Nih, benar mereknya Kini ada Baigon super, lebih ampuh dan harum Tuhan yang lembut akan memudahkan Anda merubah saluran pemancar. Tuh, nggak salah deh. Produksi kunimax.